Hello dan assalamualaikum bersama saya lagi Safwan dan hari ni kita akan sambung lagi reaksi kita Agent Ali episod 3 episod 2 memang pasal alpha tu main control aku yang dia akan cover lebih per satu episod tapi tak pun so kita akan tengok cerita baru pula di episod ketiga tanpa masa, jom Ah kita dekat pelabuhan orang dah sampai Hmm Okey oh, motor okey motor O oh, ini marunpek ni. komen? Uh, weapon. De eh, macam weapon dia, si ada neon-neon lagi. Kroba. Korobah je, banyak weapon ambil korobah Kejarlah dia, apa lagi? Kan, ini Ali Bawah oh, lain? Buna minyak hitam Kerem oh, wow. bush Itu dia Siapakah itu Market helmet Nampak macam perempuan tak siap boleh elastik right bomb gravitational pass macam pulling pass ah mana betul yang pakai pass ni eh So, kalau dia pals, maksudnya dia pun agent mata juga kan ataupun tak sebab dia pakai baju warna hitam tapi cool gila kan banyak hijau dia punya scarf ke apa ya itu dia tak tahu perempuan misteri identitinya seri ingat seri nama orang Seri event Oh Sampah tu tak buang Kadang-kadang ah. macam sengaja JLCR ni kan Uyoh, Best dia buku teks ni I hate you eh My Cikgu dia reply balik Sebab tu banyak dapat Siapa yang nak pergi? Dua-dua Oh, Mungkin yang tu kira open lah Untuk Ali pergi ni lah Ya, lagi seorang ni pun sama juga. Yap. Dua-dua dapat call, eh? Ataupun dia nak tahu Ali buat apa. Eh! Suruh cinta. Victor? Eh, sekejap. Dia bagi Victor. Ha-ha! <laughs> Lah. Jadi orang ketiga pula. Bukan hantar, eh, bagi lah kat Victor tu komel lah. Oh. Tapi kita tahu Alicia is one of the MC jugak lah main character kan. Sebab dia pun sama. Hejar. Eh, oh, okay. Scuff dia warna hijau. Alright. Okay, aku dah relate lah. Okay. Satu episod ya. dia. Okay. Dia suka pakai warna hijau. Eh. Sebab aku suka kereta warna hijau. Yeah. Of course. Tapi kan, Alicia punya kostum nampak macam orang jahat eh, warna hitam Eh, apa hal tu? <laughs> ya, yeah, komeng! Abang be, by no clue. Ooh. Remote control lah. lah. Sebab itu je function spec dia yang okay kan. Kalau combat boleh. Oh, rapanya ada pilih bulu ke apa? Siap. Yep. Papa, all right. Bapa dia. Ya, yeah. sayanglah saya anak dia. Ya yeah, bapak dia tak tahu Dia suai lah dia tak pakai macam kostum tim apa, apa mata kan Dia pakai black suit macam tu kan Macam misteri kan Ui uh, telur Tak nampak lagi. No no sitak. Meshinggan. Oh, tayar pancit. Wah, komen. <laughs> cool gila komen. kecik kecil, cili padi. Ila tayar dia ada grinder eh. Motor dia tayar ada grinder. Datang dah. Oh, dia pakai oh ni bajet ni kostum dia sebenarnya warna kuning. So apa power Elisha? Okey. Oh dia yalah dia elastic ah. Dengan yalah elastic pulse Yep. Sling shot, bergaduh pula kan ia ia ia ia ambil kesempatan kan oh ni lah tadi tu control drone kan hmm. Oh no. Siapa tahan? Uncle Bakar. Oh no. Ha, itulah bergaduh lagi. Lepas tu komen pun lari. Of course lah dia tak akan mati. Tapi dia akan injek lah. Sebab dia kan daripada apa Trust Combat kan. Trust Combat probably semua tanky kan. Digantung? Hahaha, itu kayak <cakap> bakar thank <you> Sengaja kan Angka uh. bakar tu di cover Elisha yeah. kena open sikit Kalau tidak It's gonna be a problem Dah Cikgu ni pula ajar semua Ha <laughs> Wah Victor Masih dah bagi channel net Eh Dia orang bercinta pula dua-dua So kita boleh nampak lah Alisha ni memang orang kata well trained kan. Dia memang training banyak lah kan. Compare tu Ali yang memang sekarang ni dependent dengan Iris ni kan. Oh bola leleh my. Apa lagi smash Oh smash. Kena ke tak tu. Awet, awet. Oh, dia dapat barang tu. So senanglah dia nak merompak. Oh habis semua duit-duit weh. -duit, macam macam mana Alisha boleh tahu ada ni ha. Oh. Hmm. Dah. Itulah diorang ni menyimbang Oh ada baria oi Tak boleh ada baria Oh komen ni pun satu kan. Sebab komen ni dia boleh tahu kan kelemahan duo ni sekarang ni adalah kerjasama. Kan. Ya. Yeah. <tip> Ya yeah, dia sniper kan ha. So boleh highlight lah character dia memang sniper lah Sharpshooter, sniper macam tu lah Okay woo, alright naik drone eh Ha, oh. jangan bertemu lagi sudah. Let's go. Oh, kedengar. Kenapa Ali Syabue shot semua cool cool eh. Oh, oh dia dia pakai apa tu? Glove tu eh. Ya. Yeah. Oh dia boleh panggil motor dia. Ha. <laughs> Belahlah weh. <laughs> <laughs> nice dulu <no>, komen Komen Villain <laughs> yang memang Padu Duk Dia terbalikkan cerita dia kan. Ya, yeah, ya. Yes. Dapat selamat tu lah. Syabas, bye. Hah. Ada potensi lah Maksudnya untuk 2 kan Oh, uh, ada lipas Sejak lipas ni bukan waktu starting tu ke Waktu episod 1 kan Ya diorang, diorang aku lupa pasal diorang Wow alright so akhirnya ingat kan macam apa Doss dengan Thress tu dah lupa dah lupanya diorang setiasa mematikan dalam base tu ada lipas diorang tengah mematikan kan alright so itulah dia episod 3 Agent Ali very very nice kita boleh tengok Alicia Beraksi hari ni dan juga Ali lah tapi Ali punya action macam biasalah Alicia punya shot memang clean gila aku suka cantik uh, dan itulah dia untuk episod 3 kita akan jumpa lagi di video akan datang untuk Season 1 episode 4 Agent Ali Kita jumpa lagi Assalamualaikum Dan Bye bye